Aduh, aduh, aduh, kali lima puluhnya yang konek Wah, bakotanya juga ikutan Kena, aduh Sempak nasional, sempak kakek Zeus Memang wangi ya slot gacor hari ini wow oh, sempak Halo halo, bakaya wayang, siapa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. E, gimana puasanya Pada lancar? Semoga lancar semua sampai akhir ya, kawan-kawan. Ketemu lagi nih dengan Mamang Joni hari ini ya. E, seperti biasa, Mamang Joni ingin membagikan info slot gacor hari ini kepada kalian semua. Oke, e, sebelumnya kita cek cek xtp dulu ya sobat kawan Gaskun ah olah kita main si aki lah ya aku e, ada ya yo ah langsung iya ini kita udah ada di dalam gamenya kawan-kawan semua ya seperti biasa nih ya kita setting-setting cantik dulu iya mamang joni juga bawa saldonya Rp100.000 aja ya bawa modal kayak 100000 main di Boswin 168 ya kawan-kawan semua He -he, kita ini ajalah bednya dari kada gede ini ada kita bawanya gede lumayan ya kawan-kawan ya mm -mm. desainnya di onin ya He -he, kita langsung pakai turbo 20 dulu ya kawan-kawan ya kita lihat nih ya udah cincinnya pecahnya bagus ini ya kawan-kawan He -he. ini memang Joni ya di sini punya kiat-kiat buat kalian puasanya kuat sampai maghrib ya kawan-kawan ya He -he. di jam-jam segini enaknya tuh es dulu ya He -he. es kelapa dulu aduh ya makan padang oh itu mah insya Allah kuat nepi ke maghrib siap puasana sok atau langsung gas ya mulai <tuk> ketang oke okay, mamang joni mah okay, jangan di ini ya jangan diambil hati ya uh, semoga puasanya lancar semua ya uh, bagi kawan-kawan yang melaksanakan ibadah puasa semoga lancar sampai akhir nggak ada yang bolong-bolong ya puasanya semua oke okay. uh, uh. oh makanya tuh hayuk orang mah Gabung aja di komunitas Mamang Joni ya kawan-kawan semua. Uh, di sana kalian bisa cerita-cerita, curhat apa aja lah ya di di sana Mahayu makanya. Eh uh, uh, nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar ya komunitas KSS, komunitas santu juga besok akan mengadakan giveaway mingguan mereka ya kawan-kawan. Uh, uh. Oke, Hai siapa yang mau ikutan giveaway? gas langsung masuk ke komunitas mamang Joni aduh sial lewat eta kali hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. hadiah utamanya satu buah handphone tuh ya ayo makanya gas langsung masuk komunitas mamang Joni ya nanti di sana ada keterangannya kalau mau ini mau ikutan Hai hari ini terakhir nih ininya nih daftarnya ya besok diundi nih ya oke kita gaskun lagi nih kayaknya si aki ini memerungkat aduh mau memerungkatkan langsung dikasih ya gratisan ya ini salunya 13.000 dikit lagi habis ya, nyawa kita ya tapi dikasih gratisan kita lihat gratisannya Oke kali enam merah kena hijau Aduh, jam pasirnya satu lagi itu ya aduh aduh aduh kali dua aduh ungu, oh ya, si olah kamaran, nah, ultina kebanyakan si akinya iya abang puasa temenan emosi sama si akia ya. kita lagi puasa teh nggak boleh emosi-emosi, maki-maki si akita jangan ya, oke, okay. ayo atuh, oke, kita mah harus baik sekarangnya bulan puasa ya, iya mantap, sok nggak apa-apa iya makasih Aki iya iya iya apa-apa mamang Joni tapi soklah gratisan namanya juga ya Oke mantap Oke hayu dua lagi sok sketek tokun Aduh malah satu lagi siap boy mm -mm. ulti Aki boleh di ulti Aduh ini di ulti enak kali dua mm. ah ehnya uh, kebiasaan jangan marah sabar jangan emosi ya mamang Joni enggak boleh emosi ya hari Senin ini ya oke oke Alasiyah, ala sia ala ala sia ala iya atu totos mamang Joni oke Oh ulti kek. Ulti boleh satu kali dua aja nggak apa-apa. Sok, kali dua aja. Aduh, enak ini mah di ulti cantik. Aduh. Ududududud betul di ulti sama si Aki. Ola oh, Tambah lagi Aki. Enggak mau kali lima, Lombayun ya balik modal lagi ya kawan-kawan ya. Aduh, enak sekali kita langsung gaskun lah ya. Hmm, tanpa pikir ya kita habuk, kita habuket. Ya, oke, okay. kita belum dapat sempak nasional ini Ada kesiaki. Ayah, oke okay. kali enam langsung kena, mantap. Hmm. oke, okay. nggak apa-apa Jangan emosi, siapa ya, mamang ya. Nggak boleh maki-maki ya selama bulan puasa itu ya. Oke Ijo Oh iya mantap Oke mana ultinya Aki Aki ulti boleh Aki e -e. Kaldu cantik nggak apa-apa papa apa-apa Aduh cincin juga mau ikutan itu jadi Aduh jangan pasti ya dulu cincin Oke mana ulti lagi Aki, Aki. Aduh Bo Sempak nasional yang pertama kita oke okay. balik modal ya kawan-kawan eh -kawan. uh, sia oh sia alah lulus oke okay, hijau biru cincin nggak ada Iya, kaldu cantik oke, merah jadi kuning juga boleh. Kuning dong, aduh, satu lagi kuningnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nih, mega mega ya. Ya, Mamang Joni juga ingetin lagi. Mamang Joni ini main di Boswin, 168 ya, kawan-kawan. Hayu yang mau ikut gabung Mamang Joni di komunitas nanti. Mamang Joni sematkan di kolom komentar ya. Di sana lagi ada uh -uh, komunitas Mamang Joni, lagi bagi-bagi giveaway mingguan ya. Hadiah utamanya satu buah handphone. Nah, hayu sih ya. yang mau handphone uh -uh, ikut komunitas Mamang Joni. Join nanti ikutan giveaway mingguan ya. Aduh, satu lagi sih ya, boleh. Aduh, ngelewat kok. Kalau kamu, mana kamu, kamu, oke oke oke, mana lagi? kamu, satu lagi. Gak dikasih gratisannya hmm, lainnya yuk. Yuk kita coba ya kita coba di bed kecil ya turun bet ya 80 ya siapa tahu ya mau ngasih ya hmm. Hmm, mau totos ini mah ya mau totos oke ditampiki ditampi oke sok ah, hebat mantap juara seindonesia ha e Eh, bagus aduh kali 50-nya yang konek wah bakotanya juga ikutan kena aduh aduh aduh oke mantap Aki. iya kuning juga boleh ikut wah ini auto sepak auto auto sepak nasional sepak kakek Zeus memang wangi ya slot gacor hari ini wah wow, sepak kakek wangi cu lagi ke aduh oke mantap ya siap boy lejat gurih nyoy Super bagong, wahoh, wahoh, Allah waduh, oh waduh, hmm, ya, lumayan lah ya kita naikin bet aja ya, dcn nya kita unil lagi, kita kocok kocok lagi ya kawan-kawannya, hmm, itu kebo, tiga puluh ya cobain ya. Oke, cincin. Mantap jiwa. Si Aki ini mah ngasih buat buka puasa ya. Aduh aduh aduh aduh aduh. mantap sekali. Aduh kali 15-nya kena juga di luar. Sayang mah kotanya nggak mau pecah ya kawan-kawan. Aduh kita coba ya. Naikin bet ya ini ya empat ribu ya Di, ini empat ya, 240 ya kita bayar itu kali mau banyak karena mau bayar enggak ayolah ini gas gun oke Uduh mantap langsung kena Kalki Sedikit, oh, langsung dikasih tambahan lagi ya, kawan-kawan. Hai, sia Boy lumayan kali hai, ditambah lagi 5 lagi, spin lagi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sedap mana atu ultinya kalau gitu oh Iya langsung lu kaki ya diminta ulti kali dua pun turun enggak papa kali dua yang penting sempak ya kawan-kawan ya hehehe oh, uduh kali lima alas ya lewat kali limanya wahaha wow, kemana ki lah Aduh tepuk si aki oke mantap ini mantap ini hmm. sayang pecahnya cuma satu dapat Mega aja ya belum balik modal ini ya o Oduh kali tiganya lewat hmm Iya mantap hijau juga kena Iya biru cincin satu lagi Aduh nggak mau turun nggak mau turun dapat micenice cantik aja Oke okay. kuning ada sih hijai Iya ijo jambol eh jam lagi cawan-cawan satu lagi please Oke okay. iya cawannya jadi auto ulti nggak ulti kakek ulti dong mana Iya mantap kaldu cantik aja auto sem Park nasional. Ya slot gacor hari ini memang kakek jualkannya anjing. Mantap jiwa. Mantap mantap mantap mantap mantap. Ini harus kita. Habis ini harus di WD WD udahan aja ya kawan-kawan ya. Udahan ya, udahan udahan dikasih lagi lumayan sama si Aki. Udahan ini mah udahan. Oke. Uh -uh. uh. oke okay, sok ketuh terakhir kek, boleh bisa mungkin terakhir Oh lo bener bisa dikasih lumayan ya terakhirnya dikasih sempak lagi, e, sempak lagi kali dua geng nggak apa-apa yang penting sempak cu. E, e, ini mah harus auto WD ya kawan-kawan udahan aja dari. Mamang Joni lah sekian ya kawan-kawan Jangan lupa juga ya Mamang Joni ingatkan masuk ke komunitas Mamang Joni Nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar kan? Karena di komunitas Mamang Joni Ada giveaway Mingguan Hadiah utamanya satu buah handphone Buat kalian semua pemenangnya Hayu atau yang mau gas Langsung masuk Mamang Joni sematkan ya <tuh -tuh> uh, uh, Terus Mamang Joni Ingatkan juga buat kalian Semua apakah penonton Wayangers ya yang sedang menjalankan Ibadah puasa Semoga dilancarkan sampai nanti lebarannya kalian tidak bolong-bolong ya. Kawan-kawan semua ya tetap jaga kesehatan ya. Jangan lemas-lemas e -e. Udah ya sekian dari Mbong Juni ya. Stay safe, stay healthy lah pokoknya mah. Kawan-kawan, e -e, dadah. Nah.